Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Informasi pertama mimin suguhkan dengan stylish Ayu Ting Ting dan mom Ayu Ting serta ayah Ojek dan Billfields kemayorah Raja di acara liburan di Bandung ya. Masih dalam edisi liburan nih ya terlihat di sini. Berbagai pakaian yang Ayu Ting Ting gunakan, Yan sedang memilah dan memilih baju yang cakep, nih, yang pastinya. Dipakai sehari-hari tetap kece Ayo Ting pakai baju apapun Tuh masih terlihat kece dan cantik Kita doakan semoga Ayu Ting Ting sehat selalu Dan segera besar live lagi ya di layar televisi Berita selanjutnya datang dari akun Instagram Resting Sardangdut Indonesia Jangan lupa ya nanti malam saksikan listing Sardangdut Indonesia Karena akan dihadiri bintang tamu yang spektakuler Semalam, Ayu Ting Ting tidak hadir dan digantikan oleh Umi Elvis Sukayasi. dan nanti malam bersiaplah untuk dukung 7S yang akan bersaing di depan para expert. Dimeriahkan oleh Rimar dan spesial expert Denny Chaknan. Jangan ketinggalan saksikan Racing Star Indonesia Dangdut malam ini. Pukul 19.30 waktu Indonesia Barat live hanya di MNC Nanti malam akan dimiryahkan oleh Rimar Wow si cantik yang bersuara indah dan cakna Deni cakna, siapa sih yang tidak kenal dengan mereka berdua? Yuk, tonton ya nanti malam Resting Sardang duit Indonesia Pastinya akan lebih Meriah nih ya Dari uh, unggahan tersebut, banyak sekali yang Memang menginginkan Rimar ya Dari official Arid 1 Imai, sedih banget kenapa gak episode Aku aja datengnya Dari Runverse. wow kesayanganku Rimar, Kalista Gue harus nonton termalam malam Trins Mini, kemudian juga dari Anjay Anjayhan194, wow Rimar, kenapa gak sekalian sama Yodra dan Tiara Andini bias sekalian menggelegar panggung Rising Star Indonesia yang semakin menggelegar dan sekedar mengingatkan bahwa nanti malam Ayu Ting Ting tidak hadir di acara Rising Star dangdut Indonesia karena Ayu Ting Ting masih liburan bersama keluarga di Bandung ya jadi doakan saja ayu ting-ting sehat selalu dan bisa kembali lagi nih ke panggung megah racing start Indonesia Jangan lupa ya walaupun tidak ada ayu ting-ting jangan lupa nanti malam tonton racing start Indonesia Pastinya seru abis nih ya dan berita selanjutnya nih datang dari acara Bronis TV yang selalu yang biasanya nih ditemani sama Ayu Ting Ting Ivan Gunawan Robin Onsu dan juga Wendy Cagur. Tapi Loh. hari ini Ayu Ting Ting dan Wendy Cagur tidak hadir di Bronis TV yang ada hanya ke Ivan Gunawan dan Robin Onsu dan digantikan sementara oleh nyai ya nyai ini kita merejani. Tapi jangan khawatir sabar semua di rumah Insyaallah, Allah ayo ting-ting dan wedi cagur Nanti setelah liburan akan kembali lagi nih di acara brownies tv Dan pastinya akan semakin lebih, lebih seru di brownies tv kedatangan bintang tamu senior yaitu Tukul Arwana Dan juga ada si Manis, Robbie Shine dan Natasha Shine yang kocak banget nih suami istri yang bule semua nih ya pasangan bule hadir di Brownies TV yang membuat Brownies semakin kocak nih tadi dan juga di sini kehadiran seseorang yang memang luar biasa nih siapa lagi kalau bukan Ladia ya piki prasetio jadi tambah manis dan tambah seru bersamanya ini kita Mirjani sehat selalu untuk semua pemain. Ronis TV hari ini semoga selalu diberikan kesehatan. Amin ya Robbal 'alamin. Yang berita selanjutnya di sini ada sarapan ala Ayu Ting Ting nih ya, yang vegetarian banget nih. Dan juga di sini ada Stella Roche dua Halo semuanya, yang Gameboy. Terlihat di sini Bilkis masih sangat mengantuk nih, ya tapi uminya selalu foto ini. Terlihat di sini ngantuk banget, mungkin kemarin kecapean ya main seharian di Trans Studio Bandung bersama Bunda, Kakek serta Nenek tersayang. Dan di sini Bilkis terlihat ceria banget nih ya, bangun pagi-pagi karena semalam Bilkis mendapatkan hadiah sebuah tenda spesial dari The Luxury Hotel. Dan di sini Mom Aiting dan Adinda mengucapkan terima kasih ya sampai betah tidur di tenda Keriting. Terima kasih The Luxury Hotel Bandung ya sudah memberikan hadiah berupa tenda untuk Ikis jadi Ikisnya betah dia tidur di tenda. <laughs> Kemudian juga di sini dilansir dari akun Instagram Alianser. Di sini terlihat ya Alianser bersama Birkis sedang bermain bersama kucing. Kucingnya banyak banget tuh ya. Saya selalu untuk Alianser dan juga Birkis tersayang. Sayang, selalu dengan binatang-binatang cantiknya. Berita selanjutnya di sini datang dari akun Instagram Ayu Ting Ting dari Insosornya. Ayu Ting terlihat di sini, ayu sedang jalan-jalannya di Great Asia Afrika. Tempatnya luar biasa indah banget, semua negara ada di sini jadi bisa berkunjung ya ke semua negara hanya dalam hitungan beberapa jam aja nih. Tersedia di Indonesia tentunya jadi bagi sahabat semua yang ingin liburan jangan lupa ya datang ke The Great Asia Afrika karena di sini menyediakan semua wahana dari berbagai negara ya. Oke di sini juga yuk titing lagi pakai baju ala ala India nih cantik banget ya. Ayo titing pakai baju. Apapun tetap cantik sehat selalu untuk Ayu dan seluruh keluarga. Oke sahabat, ini saja informasi yang dapat Mimi sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, comment serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terup-to-date mengenai Ayu Ting Ting. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dan untuk keluarga Ayu Ting Ting, selamat berlibur dan semoga sehat selalu.